Kali ini saya akan berbagi tips Bagaimana cara memisah kulit ari ke Dele Supaya bersih Ini dia caranya langsung dipraktekkan di pabriknya Pabrik kecil Yang masih perlu dikembangkan Itu dia ke Dele itu dimasukkan dalam bak Bak besar lah Supaya mudah untuk Diambil kulit arinya, ini dia caranya. Lebih gini, maaf ya, sahabat. Ini videonya masih goyang-goyang, ini masih pemula. Perlu dukungan dan subscribe. Subscribe, like, dan, like, dan komen ya. Yes. Gaya reina, nah, nah. real mau bikin video original ini jangan ini lapet orang lapet siapa itu kemakan kayak kayaknya itu lapet ini dia eh teman ini dia sahabat-sahabat memisah kuliah arinya pemisahan kuliah hari itu harus benar-benar teliti jadi kalau dia dirasa ada terapung dia diambil seperti ini. Nih sampai bersih ini seratus persen ini. Nih original ini langsung dari pembuatnya. Nih mantap ini sobat. Ini yang ngambil kulitnya mantap ini. Coba deh masukkan yang itu dulu coba saya lihat itu yang yang apa itu yang di yang di baknya itu coba dulu masukkan ke sini ambil kulitnya dulu coba saya lihat oke ini dia lagi banyak kulitnya dimasukkan dalam bak ini ah Nah, banyak terapung itu coba diambil yuk oke okay. oke okay, pelan biar bisa ditiru sama kawan-kawan kita di sini yang mau buka usaha tempe. ini calon-calon youtuber yang masih apa ini yang masih perlu banyak belajar ini ya tapi sahabat jangan lupa subscribe nya ya masih butuh dukungan banyak ini Perlu perjuangan Oke okay. Oke okay, demikian dulu ya Teman-teman Cara pemisahan kulit arkedele dalam pembuatan tempe skala kecil lah bisa kalau untuk skala industri juga bisa sama aja Oke terima kasih ya jangan lupa like comment dan subscribe nya terima kasih